Keunggahan dan kabar pertama persahabat ya kita lihat aja flashback dulu ya Di momen spesial yang luar biasa Pada zaman nih yang bertaburan di bajunya kakak Pilar ya <guit> So sweet banget persahabat ya Leslar dan seluruh tim Dan hingga orang-orang terdekat salah satunya Bang Derry dan Bang Fali Akbar yang ikut nimbrung persahabat ya Luar biasa, suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan Alhamdulillah, Lesti dan Bilar dikelilingi oleh orang-orang baik Momen ini diunggah oleh akun Instagram Anti 3012 Ada kalimat caption yang dituliskan Ingat zaman bedak katanya tuh persahabat ya Pada zamannya bedak bertaburan di bajunya kakak pilar <laughs> Masih ingat aja yang persahabat ya Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu banyak orang yang mensupport untuk Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya kita lihat keunggahan Ibu Harsiwi Ahmad Yang mengunggah sebuah info di akun Instagram pribadinya semalam bersabatnya bakal hadir Acara Juragan 11 di Indosiar mulai Rabu tanggal 20 Oktober 2021 setiap hari tayang persahabatnya jam 22.30 waktu Indonesia Barat Tepatnya jam setengah 11 malam Di dosier bakal hadir acara juragan 11 nih Dan kita lihat persahabatnya di kolom komentar banyak sekali Tentunya nama Leslar yang selalu dicantumkan persahabat ya Tentunya kita lihat aja dari akun Heliosodik Mengatakan undang Leslar dong Ibu Siwi please Kata para Leslar lovers kangen kakak dan dedek katanya tuh Luar biasa banget persahabat ya fans sejati Yang selalu ingin Leslar hadir di Indosiar Dan kita lihat juga Ada komentar juga yang diberikan dari akun Instagram Cecilia Ibu kangen dedek Lesli katanya tuh Leslar lu the best banget selalu Tentunya membuat kita kangen, rindu, ingin mereka selalu tampil di panggung indosiar Mudah-mudahan ada kejutan bahagia dari Ibu Harsiwi, Soal Lesti, dan Kakak Bilar Ke kabar berikutnya kita lihat persahabat ya Ini luar biasa juga nih Masya Allah, Allah Rezeki dari tim Lesnar Yang dapat kiriman hadiah nih Wow, sampai isi kulkas Leslar pun tentunya penuh persahabat ya di sini kita dengar saja Deal penuh kulkas leslar Wow, penuh katanya kulkas leslar Luar biasa Mudah-mudahan selalu berkah-berkah Dan selalu memberikan vitamin-vitamin Cidukan bahagia dari idola kita Dan selanjutnya persahabat Kita lihat juga nih, Masya Allah banget ya Semalam ada yang meeting bareng nih Mudah-mudahan saja ada Kejutan dari Lesti dan Pilar Walaupun proyek apapun yang dilakukan kita support tetap kita dukung yang terbaik mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan selalu dipermudah. Amin. ya Robal alamin. Dan kita lihat juga unggah berikutnya. Di sini perhatikan persahabat ya ada sebuah unggah dari IG-nya Kak Nova. Ternyata bukan hanya Lesar saja, tentu keluarga besar pun ikut persahabat ya meeting bareng Leslar pun. Perhatikan, masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu lancar, dan selalu permudah untuk segala urusan dari idalah kesayangan kita. ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat di ini. Masya Allah perhatikan, kemarin Pap dance atau Papa Daniel mengunggah sebuah postingan video lagi duet bareng biduan ya. Wow, ternyata postingan video tersebut sudah di-take down Papa Daniel ya, sudah dihapus di akun Instagram pribadinya Kita lihat postingan ini diunggah oleh Akul Lesti Bilar, anuskar video Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut Lanjut, kakak katanya tuh video biduannya ngilang Si bungsu berhasil laporan ke ibu ratu Luar biasa, sahabat- sama tiap berkat laporan dari kakak Bilar Kepada ibu Rosmaldewi, langsung saja jadi take down video duet bareng biduannya dari Dance ya Coba lihat aja di akun pribadinya Papa Daniel Di akun Papa Daniel perhatikan postingan terbaru video Tentunya duet bareng biduan sudah hilang tuh persahabat ya Takut dimarahin Ibu Oros Dewi cepat cepet langsung di take down, ya. Ini bikin ngakak banget nih fuck. Dan semudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia Untuk keluarga besar dari idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya juga, ini Masya Allah bangga persahabat ya perhatikan diunggahan ini. diunggah atau diposting oleh akun AH underscore Leslar. Yang luar biasa memposting sebuah postingan salah satu dari fans sejati Leslar yang berada di kota Mekah. Masya Allah, Alhamdulillah, doa selalu dipanjatkan untuk idola kita perhatikan persahabat ya Leslar. Love Lovers 2 persahabat ya Ada doa langsung dari salah satu Fans sejati yang ada di Mekah Masya Allah Mudah-mudahan Leslar Dan keluarga hingga tim Tentu bisa berada di sana Persahabat ya Yuk, Itulah cita-cita dari kakak Bilar Mudah-mudahan terwujud dan tercapai Kita doakan yang terbaik untuk kedua kita Mudah-mudahan persahabat ya, kita mendapatkan kabar bahagia kembali hari ini. Tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat sebutan Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.